tenya nya tu pangker hay kampung be tii tii tu nya tu pangker polos iya tu pangker lu ke penak aku ba pangker mano nya ka dia depan nya uli nya ka buruk itu ema tai gam leng leng mua ah tu lok kubah pangker nya ana lok pejuk Lu fikir bahawa satu-satunya lu Kena ada daya kepercayaan tak tahu ke lu Maka kau nama Lu kena jom ganyo lu kirim kadi lu Nau lah ke tu? Ia jom kan perutnya Iku baik nak kirim kadawai Hantam iu nye ikutnya nama ya Ipegah dari Dewan Guru Baklum lu hana widayah Ipegah dari Dewan Guru Dua-dua murah biar Nanya pulang pulang pulang pulang pulang Dada utuskan Dewan Guru Yudha ada Dewan Kampung yang ingin kehidupan keluarga Haji Salah kata Lama hanung pada leh guru lain Lung luk cacimaki di hidup Apa artinya saya hadir ke dunia Oh ketanya hebat raya Tak ikhmat Pakaian itu memang Anak yatim kampung Nunggu dua ti Baikinnya kita mulain, pulain Engkut hanung tak jatuh pegah terutung risilah Muhammad Nabi Muhammad nak cita mikir, bih o mesti berboh tanyakan Nabi pun tak pegah ayam Rasulullah dia mengimpikan ini berbagi ngangkat banget keadaan woi Pak Irmok nak mesti pegah tu dia tahu tapi hana anak terbaik yang kanya anak-anak itin tuan tanyakan wakhiran tuan tanyakan kata piyuh dalam dunia lalik ini dalam dunia Bahaya syarat dua bahaya dan benar-benar berbahaya ilong-ong yang tuah oleh awannya baga karena nabi ini baga kau yang maahnya yatim salam kau awannya takut tuah baule Artinya memberikan ala kadar senyuman tapi ke bawahnya tak beri kasih saya Artinya tak beri keyakinan mereka hari ini memang yatimar karena soalan memang jeje hebat lebih-lebih, mak cik murid katir Kelebaran hana mampu Kita memandang mereka sebelah mata Sebenarnya, siapa katanya? -kata. Kok bisa katanya -kata, anak tabung biasa ya? Hari ini mereka tidak ada apa-apanya Tapi ingat Empat puluh tahunnya akan datang Setiap manusia ada masanya Setiap masa ada orangnya Berapa teruk tahun-tahun yang tanya kita mati Nya anaknya tiba-tiba Jika yang akan jadi kecil itu yang jid ke DPR uke Yang jid ke tokoh masyarakat uke Yang agam-agam jid ke pemimpin kampung Yang inap-inap Menyahanan tak tolong Kuran Yohana tapi perhatian Jangan pura-pura tak tahu Urum-rum tinggal yang baik benda Hana berita Yang mangan Acik dan Bajak Setiap saat selalu saja Ada berita yang memalukan Dara-dara Aceh Berbuat sesuatu yang dapat meruntuhkan maruah negara yang berada di bawah cek. Wan tidak pernah melakukan yang ini kewut. Haimah, Hanna, Anna, Urine, yang bah, kecuali bahasa Melayu kecuali gadnya butuh butuhi kekuatan untuk menjaga diri. Ada way di ma, rumah, mai rumah sakit, jih yatib yang nato dirway. itu Uwah yang dosa. Kenapa dia melakukan dosa? Alasannya karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena dia sudah sangat menderita, kenapa penderitaannya tidak berhenti? Karena kita tidak mau berbagi dan peduli kepada mereka. Nyokan salah, salahnya wajar Allah Ta'ala kepada yang tukang rela Islam. Urian yang perih Islam. Terbahaya mereka nyokan tabi ini. tak pernah salah sembahyang. Kenapa salat yang kita lakukan belum bisa tanha alil fasyai wal bungkar? mencegah kita daripada sifat kegi diantara sifat keji bahkil terhadap sesama create kegai no create malas untuk melakukan pertolongan maka kepada pemuda-pemuda mak-mak ulu Tuhan atau gampongnya InsyaAllah macam mana kubut kalau kan masyarakat paling tidak jalani dulu bulan ini dan ingin nyoboru bulan tiblah nyoboru bulan tiblah kaya jaman bulan dua bulan Tangkai 26 minit. Tiga orang memperingati nasi hantu, memperingati. Tadi waktu dua rama-rama minit. Ada ulang tahunnya. Tak pegal inohi gempol. Cepat peringatiin piatunya orang megah tu. Putar pat peng dari malamnya. Siaplah di piat semua benda belu. Cilaknya terhad baham baham, baham Allah yang sama-sama Islam di lembeng. Islaman dulu ni yang. Islaman dulu aman di. Gembi. Mai hana biaya hana pei kou malam nyô ta le ta le man si boulion ta mi mungkin hana pei môtip be na ou dong kat se ni nai kam kou hana pei ga môtip lô be bra ni miya na perempuan puram kou anga lông ta na ou dong kat se nai ya hana ka kaya a ka môtip lô di be na kan a jauu bati e si be na ga Nah niang kata teknologi bayanya anda, macam punca leng bagi hankaya, naik cepol kampen teknologi bay. Siapa naja awasi kampen teknologi bay? Macam beruk. Orang tanah yang nak kampen teknologi bay mesti luhai bay. Macam yang disebut leleng, tapi dah hana kampen teknologi bay saja anda, berarti belek itu lenuanya nyamuk. Kaya, eh lompojerat. Poyo muda kampen teknologi bay hana kampen saja anda. Oh, nau leleng yang buta butai hana kampen. Butai kan yang hana? Hana tempat ha? Dua ribu lima ratus dua kakak, dua ribu empat kakak, mantang juk nasi juta. Mama yang dua puluh juta awaknya cuma dua puluh, dua puluh Insya Allah mau tunggu jauh, menyia mandu nape peng juta. Kan pura-pura tunggu luar biasa. Inilah kekuatan Islam, hebatnya Islam tempo dulu. Karena ini berjalan dalam kehidupan kuat Islam karena sosialnya bere, rendah Islamnya sosial rendah, ilang-ilmang kalan kehidupan nanem ni di hidayah, nanem ni mak eluruh pegawai no, cie imentang pro, salah sejdra wanet yang dikirim dari keluarga agudaya yang indah, karena hanali yang mampu, hineh engkau Tuhan, hanam mampu bagi jaga, bejo yang indah, tapi nade yang mendaubud bagi uronya na urung kirim mukur na urang kirim ke tahpur ajenta ngoro nyemantal kebetulan wate nya le baju ke kirim na ke kirim ngkut le ah to kebut yang naik la pula padung palung ro dunia mate leleung ke nyang ke kirim ngkut ke dieu de ya kebetulan wate nya ke kirim le baju co rengke tinuk nung tapo wanyo yang lebih daripada bae mangguannya yang lagu mi patola betie yang lagu bagi tinuk tapo katenang mandu jo bagi co tenang tapo untuk Pernah itu jika aku masak wana aku minat, saya kata jujur Pokoknya yang tiga-gol, pati teruk-gol lagi Yang rugo tanya yang raya Wata ikut di papui hentip kaya nyentamih balai itu Biasa, saya tak mongon dengan yang perjuangan Aku beri gerok, kali itu aku adalah alahan yang itu Ipanggang itu ni panggang itu tiga orang dah balai, masak angkut je Jika dah abis Saya yang mongon dengan ni yang lalu nak pegah matahang ke Tidak nak ikan juh menduk Tidak lah ikan juh Tidak lah ikan juh Icuk tidak Ibandut dengan koran Ipah sawalang kereta Ipah iku bilik Ipah duk ilikut dua Tidak ada dua orang Dodong kenyang kamu kula Tidak ada apa Kok baik itu pak Tapi katanya kalau lucu lucu Pakal ini kok pak Tidak ada apa Kedua tipai ati urutu pergi de bilik, urutu muhan, pergi de bilik, pergi de bilik dan meremi mendung bilik pergi, dikontrol di kepala-kepala asrama, nak ketua asrama, wate pergi-pergi biliknya merempuh ke lahungkut pangkang ji, tanyang nyata hai kamu bayar, air hidung, nyata bongkut, ke jauh polos saja pun, lu, lo, keperut nak aku mana. Nyo kajik lepanjulim. Nyo kaburut kamu pulak. Itu imatai kamu lingli. Maaf, tunggu. Lu kubah keutnya. Karena lu pajuk menduk. Lu pikir baru sahabat rukunik. Lu kena udaya kepegah gak tahu ke lu. Maaf, tunggu. Lu kena cukup keutnya. Lu kirim ke hati lu. Nau, tunggu. Itu pun grup punya. Ikut bae nak krem ka bae. Han damai ilmu ni ikut nyang bae. Ipegak adewan guru lu lu hana bedo ya. Ipegak adewan guru do bra pia. Pe na ngin pulang-pulang, pulen dewan guru yunjak de gepungen ya nah, ang yang kehidupan keluarga ji salah keadaan. Belum han lung pada guru lai. Belum luk jaji mati di, di, di, di, di, di, di Apa artinya saya hadir kedunya? Oh, apa ke tanya hebat raya? Tak ikhmat tu, pakaian tu memang Ahli yatim langkampung nunggu, duk tu Baikin dia tak pegah pulain Engkutlah hantam itu Tak je pegah troturi silam umat Nabi Muhammad Naji tak mikir, baik o Menyebab apa tanya dengan Nabi apa? Tak pegah, Rasulullah Dia mengimpikan Ini berbagi engkut banget Kada waipa irumuh nak meh pegah tu kudaak tahu tapi Hana tak tepulak yang kanya anak yatim yang yatim lo si buat yatim long Hana menang-menang tak artinya jamun-jamun nak guna lah baca-baca tepul nyobek nah leh kejadiannya lo punya nanti pejak nanti pepul katanya nanti pelaku tepulak lo Long janji Hana tapi kapan saya ada di sini Long punya tahu anak udara Tamu duduk-duduk ada mutuah ini melihat. Tamu pegah-pegah apa? Walaupun tiad, menyertai dipekat. Insya Allah kalah berbagi waktu. Lom lihat kutuk-kutuk oleh wajibnya Nabi ini pegah. Yang tim kutuk olehnya tim ampun dosa. Ilom kedaulalan, pribadi kedaulaman. Karena saya mengakui saya banyak dosa. Lom lom ikut tipu dra yang ei mampu lom buat. Lom kena tamat tunak meriberakan hei. Lom kena merate, trep-trep kadang hei. Tetapi masih ada cara untuk kita mendapati ampunan Allah. Bagaimana caranya? Dengan membela kehidupan mereka. Bek hati kari tengah tunggu baru tak pegah. Bek hati kari tengah baru tak pegah, nyoh tak pegah ji. Maksudnya hantar jauh leh, tengah jauh pergi. Nyoh tengah hantar raya, ia wak nyah namohon dah jauh. Ijauh leh awak buruk-buruk pakai. Ibu kutur darah je dengan makanan hari. Ijih mai kat hakit, pengitan. Ibu kat habayah pergi. Puahai kekaya ker pertama dia ingin membela orang tuanya makai sange kau yai pegah anak sor dan anak perumur yang naik bermataji hartagop honda gop yang naik bahu harib itu buah tapi hilapis akan hilang pan yai pegah anak sor pertama sekali karena terpaksa itu sudah berulang kali terjadi dan yang paling menyakitkan mereka akan meninggalkan Islam dengan sejarah terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim Ibu agama atau bukara-gara adik Nyur-kenyur yang berkata oleh Nabi Menyertanya orang Islam Hantar tim mengkaji kasih sayang Hantar tim memberi peringatan antar sesama Tapi biarkan puri kudik materita tanpa perhatian Katanya yang nak kekuatan Walaupun pikiran yang nak berkata Betul-betul tak patah-patah Terawat Tak mulai lah Baju-baju tak Berputar tim iman kita begak mencara daya be hangga islam ngung dia han tem dia be hangga tudayo islam maya tekadi ketanyo terus dalam kemaksiatan kufur iman. lama-lama akan kufur iman hayani ane mudam tua drama kemandung sayang kemak, sayang kayah ke beg kamu kutu darah mak darah ayah dengan peng haram beg ayah ri peng haram ka maya kemak sayang kayah beg kamu kutu darah hanta bang surga ketenga Guntur kuat tak, kau kuat tak. Kayak cok pengen, hanariya Allah. Kayak kuat orang haima, Haimah. Bek ni ju, anta harim ke ane. Anak dron hanai itu kuat, peng pengen, nyan harim. riba. Tapi, minyak tegedi ni ju, Ipajuh. Teruk lang dulu. Nabi ni Kulullah Kululah minna bataminal haram, fannaru awlabih. Hana jadeh, tamang surga, uru kiamat. Manya nakara harim, lam pandang genayum. Hampir teruk nguruh kiamat, Hana kepumah ahli Allah. kau. Back-drawan ni yak purgaw aneh ni purgaw perumuh Menyebit sayang ke perumuh Bebaskan mereka daripada neraka Allah Bagaimana caranya? Jangan biarkan mereka Melakukan sesuatu yang dapat Mengundang marah Allah Artinya baik kubur dosa Ku ampusakum wahlikum narah Wajib tamu jaga-jaga Wajib tamu peingat ingat Wajib lagi tanya tamu pegah-pegah Masalah gulam ik e tawbah Nyentuku naik gom gom yang penting baik jom dengan buat agama. Loglog dengar malam kolong dia daripada haba gurau yang ketanyo mewakili ketua pemuda. Betul ada pegak. Hebatnya ada muda ketanyo. Mereka punya kreativitas, mereka sudah punya kebiasaan tersendiri. Artinya akan kegiatan tetapi hayaga baik kampung jom oh, draw ketengan menyebitkan keselamatan agama Allah, menyebitkan keselamatan agama Rasulullah, menyebut doa di tengah malamnya, tapi mengingati Maulid Nabi Muhammad, maka tugas kita menjaga agama. Bagaimana caranya? Bil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu agama Islam ini akan berjalan sesuai dengan perintah Allah, impian Rasulullah. Wabil bil jahli mawatul Islam. Tapi biarkan diri dan nyuh handai buret, maka Islamnya akan mati di tempat bejo. Bagaimana kata menguruskan dengan program syaitan? Iblis, Ibu Jukuh, Gdanyo Dengan ilmu agama Supaya Gdanyo-nyo Dengan hampat ngeji dalam neraka Cara Iblis diperancur manusia Diperancur Gdanyo Diperancur anak Gdanyo Ibu Jukuh, anak Gdanyo dan Gdanyo daripada ilmi agama Awal rumah yang tadi suruh Iblis adalah Iblis Adam Awal mula Iblis menghancurkan kehidupan anak Adam Dengan cara Memaksa mereka untuk tidak dekat dengan ilmu agama. Pangkat ibu jauh dan nyonya ilmu agama, karena iblis paham al ilmu nurullah, ilmu nyonya cahaya Allah. Menyanyi sering-sering saya -sering. buat. Ini trip-trip jeer duduk baju-baju. Sudah cukup kejahatan yang kita lakukan. Sampai kapan kita bermaksiat kepada Allah? Sampai kapan kita akan melawan Allah? Adakah kita menyangka kita akan menang? Tidak akan pernah, saudara muda. Ma'ilung nertakalah, kau dia pergi cukup terip kaitu buku bloshi dah tak jahilkan pada jauh yang pergi eh gpampun dausah alam li Allah gpampun Allah tu menyanyi famantaba min ba'didul mih wa aslaha inna allaha la ghafuru rahim piyuh ba'budhalah dalim yang dausah siapa yang bertobat daripada kedaliman artinya siapa yang berhenti daripada melakukan dausah wa aslaha takupun kebaikan yakun elefon Ya buatnya awal mula kita tanyo dalam kebaikan dikatakan ni kebenaran dan kalau dengar awak dron dan pegak terlalu malam jumaat malam lailul khairat hebat kita tinggal di tengah kota Kita tanyo tinggal dalam keramaian di saat dunia kalau gaya macam tapi kita berani mengambil kesimpulan akhiratku lebih penting daripada duniamu Kacau dunia kekal long hai ku tapi baik ilahnya allo Berdekatnya, yang ibadah, ...dikadarwana mah... ...watik anaknya, nyawa imun dalam air. Namputubit puh yang namudah. Nyandruh derawana ni daralun ni lai salawat. Han nak nak tohukul. Ni akhidat awak ni. Niduk ni akhidat dengar urma salawat. Urah memang pura-pura, ...ahe bahagian matahari ni. Urah kiamat baru tak tukuh. Salawat nyangka? Yang tukang balut tu buh tanya. Han drukh dipaju, leapuhi nurakan. Tajak atur tu siratal mustaqib. Salawat itu akan berubah, ...menjadi perisai. Yang menyelamatkan kita daripada panasnya api neraka, akhirnya kita selamat sampai tur dalam surga. Yang penting iman bertambah. Itulah muka baik mati kecuali dalam Islam. Artinya jangan pulang dulu ke akhirat. Jangan kita berhenti di alam barzah. Kalau kita masih punya dosa, maka segerakan diri dalam bertobat baik terputing-terping, baik terputelat-elat. Karena di situlah letak nilai kita mengakui diri kita, umat Nabi Muhammad menyebutuhi kapatih Nabi Muhammad ni Nabi Idayo berklih ni kemah temayang ni ku walaupun berangkabat karna tugas Nabi kemah yakura tujuan tak temayang tanha anil fahsyai wal mungkai ngak juguh getanyo daripada bod salah ngak terarah getanyo buat bod kebenaran dan ngak tak temayang menyekabutuhi getanyo akan selamat getanyo daripada segala bentuk kehancuran yang menghancurkan getanyo dunia dan akhirat Pertbahayangnya adalah perisai benteng yang ditunjuk oleh Allah. Kegetanyo ng selamat ba iblis, ng selamat dunia dan akhirat. Kalau kamu ingin menciptakan hidup yang normal, jangan tinggalkan lagi yang namanya salat lima waktu. Meyakadat semaya, butak timyak be. Begnalihkeun kukut zaliman antar sesama gadayem. Meyakatingai semayang rayu salat, rayu ngalamnya tapi ingin moli Nabi Muhammad kan? Nya malamnya, kita tak Nabi Muhammad ni Nabi ni. Lillahi ta'ala. Kita ini umat Muhammad. Dan ini malamnya, kita berpengaruh. Lungnya umat Muhammad. Ya Rasul. Lungnya umat teruk. Ya Allah. Lung-umat teruk. Wahai malaikat, catat. Saya ini adalah umat Muhammad. Laganya, kita tak mengatakan Uram alam. Bagaimana itu, kita tak mengatakan. Tapi, hai ma'am. Maksudlah, ayah-ayah. Nabi ni, kita berteriak sebagai umat Nabi Muhammad. Kita hari ini bangga dengan mengakui diri kita, umat baginda Nabi Muhammad. Tapi saya, nanti pada hari kiamat, pengakuan kita hari ini batal. tiba cara betul, Nabi ini bagaimana? Mantara kati solat i'amid al-fakat bari azimah Muhammad iu mal-kiamat. Berangkat sawah manteng yang tinggai sembahyang lima metak. Berangkat sawah manteng yang hantem sembahyang lima metak. Fakat bari azimah Muhammad Umar Qiyamah. Jangan pernah berharap, kalian akan mendapatkan bantuanku. Aku akan melepaskan diri. Aku tak akan pernah bisa bertanggungjawab bagi kalian yang meninggalkan solat lima waktu. Nyo itu kita nak kandiri maulid. Malamnya itu nak santun anak yatim. Anak yatimnya, tidak Nabi Muhammad. Anak yatim tak ditantun, tak semayang, tak ada yang kita nak kandiri. Buat apa, tak penting batah go yang lain kata berat kat kat kat kata orang chorot nabi hanjak ke bantu urang hana temaya nabi hanjak ke bantu urang hana palang nabi tidak akan bisa memberi bantuan bagi insan yang saling mendalimi antar sesama belei dan pange tunggu langko belei dan mendawa be bulu lei tanyo ke dunya belei tanyo berlomba-lomba mengumpulkan harta dunia karena yang gelar Orang yang mencintai dunia, adalah manusia yang mencintai sesuatu yang terlarang Be'leh katanya, Ruh terjebak dengan cinta terlarang Cinta dunia berlebihan Anju akhirat, teringat pergi Allah nak baga' Manusia sukses Manusia yang bebas daripada keraka' Faman sursi anina ruadu khilal janah faqadfa Danyo mandu akan kebangkit uru kiamat Tua fauna ujirukum yu Akan kesempurnakan putra yang Danyo kerjakan dalam dunia baik kamu, maka balasannya baik jahat kamu, maka balasanmu adalah neraka siapa yang lepas daripada neraka siapa yang lewat, melintas titian serat al-musraki kamu aku izinkan masuk dalam surga kalianlah manusia yang sukses dunia dan akhirat ayah yang hebat, ayah yang bisa menyelamatkan istri dan anaknya daripada neraka ibunda yang hebat, ibunda yang siap dengan segala keadaan yang ada Membisikkan di telinga anak dan suaminya Jaga kami Jaga saya Jaga anakmu Daripada api neraka